Selamat sore guys. Di sore hari ini kita akan mereview Honda Mega Pro tahun 2008 yang agak mirip miripkan kepada sepeda motor Scorpio ini tampilan depan, samping. Buat pakai Nobi.